Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Sumatera Selatan Sumsel periode I November 2022 ditetapkan pada 9 November 2022 telah menyepakati sawit umur 10 20 tahun naik 290,34 rupiah per kilo menjadi 2631,30 rupiah per kilo.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 sawit umur 5 tahun 2412,11 rupiah per kilo, sawit umur 6 tahun 2459,01 rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 2501,15 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2539,64 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2572,27 rupiah per kilo, sawit umur Oktober 20 tahun 2631,30 ribu enam rupiah per kilo, sawit umur 21 tahun 2597,86 ribu lima rupiah per kilo, sawit umur 22 tahun 2568,88 rupiah per kilo sawit umur 23 tahun 2534,52 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2495,25 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2411,80 rupiah per kilo. Harga Minyak Sawit Mentah CPO, ditetapkan Rp12.100,11 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.240,53 per kilo dengan indeks K91,42 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 10 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.